Halo sahabat nomen studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam playlist ini kita sedang belajar tentang pemrograman web dasar. Kita pernah diperkenalkan dengan tag img untuk gambar, kemudian atribut src, menyematkan lokasi dari gambar tersebut, Nih saya ada di folder image, nama filenya meli.jpg. Ini akan tampil gambarnya seperti ini. Nah kita ingin ada area tertentu, misalnya hanya bagian kacamatanya saja yang eh, diselek sehingga area tersebut memungkinkan untuk dapat diklik. Nah ini namanya image map atau peta gambar. Jadi hanya bagian area tertentu saja yang kita tandai. Bagaimana cara menentukan koordinatnya? Sebetulnya untuk shape-nya ada beberapa jenis value, ada rectangular, cycle, kemudian poly. Untuk contoh di video ini, saya menggunakan shape rectangular. Kita akan menentukan titik X1 dan Y1-nya mulai dari bagian ini sampai bagian ini. ini yang disebut dengan koordinat x1 y1 dan di akhir ini adalah koordinat x2 y2. Dapat dilihat pada bagian kiri bawah kalau kita sentuh seperti ini di bagian kiri bawah akan menunjukkan koordinatnya. Berarti ini 147, 150, 245. 150, 245. Ini jadi titik x1 y1 dan untuk titik X2Y2, 618 sampai 391. 391. Nah, koordinat-koordinat ini yang akan digunakan di kodingan kita. Kita akan menggunakan tag map. Lalu, memberi nama map ini dengan nama fotomeli. Nama yang dituliskan pada bagian ini perlu didefinisikan di sini dengan menggunakan atribut use map. Ini nanti diarahkan ke map tersebut. Pada map ini kita akan definisikan area kemudian diisi dengan atribut shape saya pilih shape-nya itu rectangular kemudian untuk koordinatnya dari yang tadi kita sudah cari menggunakan aplikasi paint, tadi X1-nya itu adalah 150 di koordinat 150 Y1-nya titik atasnya 245 X2-nya 618 dan y2 nya 391. Di sini kita berharap agar nantinya hanya area kacamata saja yang uh, bisa di select ya. Kemudian kita akan tambahkan di sini atribut ALT, nih, alternate kacamata. Kemudian apabila ada link untuk area yang diselek tersebut sehingga kalau diklik nanti pindah ke halaman lain, kita bisa gunakan atribut href arahkan ke suatu halaman. Misalnya, saya punya kacamata.html. Ini saya tidak buat ke halaman HTML-nya, tapi kalau ada area tersebut bisa pindah ke kacamata kacamata.html. Kita coba lihat hasilnya ya. Apakah image mapnya nya berhasil? Jadi kalau kita di luar dari gambar, menyentuh gambarnya ini tidak ada link sama sekali ya teman-teman. Tapi begitu kita menyentuh ke area kacamata, ini ya, yang tadi koordinatnya sudah kita tentukan, ini ada gambar tangan, berarti dengan mode rectangle yang kita buat di image map ini sudah berhasil. Kalau keluar dari area yang di koordinat tadi itu sudah tidak ada. Sini ada. Kalau kita klik, ya nggak ada ya, karena kita nggak punya kacamata .html. seperti itu. Demikianlah pembahasan tentang image map. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Selamat mencoba. Terima kasih.